Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Head unitnya sudah hidup. Setelah itu kita memilihkan di mana kita mencari musiknya dulu lebih dahulu. Kita onkan dulu apa? Kita diamkan dulu musiknya ini. Karena kenapa? Nanti kalau... Apa namanya? Kalau musiknya nanti bagus. Ada yang kena copyright Itu memiliki hak cipta ya teman-teman ya. Kita harus memilih musik yang Tidak memiliki hak cipta ya teman-teman Jadi sebelum kita memilih Musik dengan hanya Hak cipta kita harus uh, Lihat dulu Musik-musik yang mana ini, ini memiliki hak cipta ya teman-teman ya. Dan kita akan mencari Musik yang tidak memiliki Hak cipta Oke saya coba lagu Aceh ya teman-teman ya. Kita dengar dulu gimana suaranya. Ini suaranya sudah saya jadikan Esqualizer yang paling enak ya. Setelannya enak ini ya teman-teman ya karena saya memilih tempatnya di sini. Ini tampilannya teman-teman. Ini kita memilih suara musik mau seperti apa. Kita bisa memilih di sini dan saya memilih elektronik ya. Ini head unit DHD. Jadi saya memilih lebih memilih elektronik. Dan dikarenakan kenapa kalau kita setelkan langsung dari sini dari user, ini tidak akan pernah mantap teman-teman. Dan jadi sudah diapakan sama head unit dari pabriknya sendiri Lebih enak kita menggunakan dari elektronik ya Nah kita coba yang jazz Bisa teman-teman eh, mendengarkan seperti apa suaranya Itu agak kurang mantap ya teman-teman ya Kita pilih lagi teman-teman seperti pop. Nah ini juga tidak enak ya. Kita lihat lagi teman-teman yang paling enak ini tetap elektronik. Kita lihat lagi. Nah, dan di sini teman-teman sangat enak ya. Kita bisa memilih dari sini nih, di sini ya teman-teman. Ini Equalizernya, kita bisa setelkan suara musik seperti apa. Kita bisa coba ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya cara setelkan suara musik yang ada di Head Unit Android. Nah, itu merek DHD ya teman-teman ya Saya saya lebih memilih setelannya elektronik ya Karena kenapa? Elektronik itu sudah mengeluarkan vokal Dan bassnya juga sangat mantap ya teman-teman ya Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe ya Like, komen, dan share uh, Supaya dapat uh, mengetahui notifikasi selanjutnya Oke teman-teman